beberapa atau apa kabar Anda hari ini? Pastikan tetap semangat, sehat selalu dengan kan, gas waras. Oke, hari ini kita mau bikin tutorial cara pengisian kaleng gas kaleng ini pakai gas LPG. Kita pakai kompor untuk kompor portable. Kita coba dulu gasnya ini kemarin udah kosong. Kita pastiin lagi. Ini kosong ya. Ini udah habis oke kita matiin, kita buka lagi pada gas ini tertera uh, beratnya netonya itu 230 gram Untuk kita coba kita timbang dulu berat kalengnya berapa ketika berat kalengnya kurang lebih 100 gram ya Berat kalengnya itu 100 gram. Caranya gampang aja. Balik lagi. Oke, okay, kita nanti pakai dalaman koregas ini ya. <laughs> kita nanti ini kita bongkar. Oke, okay, saatnya kita. Oke, okay, nanti dalaman ini, ini masih baru, guys. Kita nggak nyebut merek ini masih baru. Oke, okay, kita buka dulu. ini kita men dulu ini secara gabungnya kita tekan aja ke bawah nah ini lepas ini ya dipakai masuk ke sini ya nah, nah di sini ini ada dua tipe nah, ada dua tipe ininya yang kalau yang model kecil kayak gini dia nggak masuk mau dipaksa juga nggak masuk nah tepinya harus yang gede kayak gini guys Oke, kita lanjut cara penekanan masanya. Ini tinggal dimasukin aja ke gasnya. Kita tekan. Untuk safetynya kita timbang. Tadi 100 gram ya guys. Kaci. Tadi kita bentuk ini ya. Ternyata itu lama banget. Kita mau coba uh, ini dibalik. Jadi ininya di bawah. Jadi ini gas yang tiga kilonya taruh di atas, okay. Ini kita coba dulu satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Cobajak ini 10 detik. Kalau di ininya kedengeran ya, kocok-kocoknya ya. Kita lihat timbangannya. Dia naik guys, ada sekitar 44 puluh empat gram. Jadi caranya seperti itu, gas kalengnya ditaruh di bawah, gas ininya ditaruh di atas Oke, kita lanjutkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 jadi berapa 30 berarti kalkulasinya tadi 45 sekarang 71 30 berarti satu hitungan satu itu berarti satu gram ini berat-berat semuanya berarti 230 gram jadi berat gasnya itu ada 130 gram oke, oke kita cukupkan dulu segini nanti kita langsung cobain ke kompornya apakah bisa dan ternyata sukses guys oke okay? ini cara ngirit untuk misi kalengnya gampang mudah tapi terus hati-hati karena berbahaya salam jangan lupa di subscribe yang belum subscribe yang udah subscribe jangan lupa di like di share kalau yang mau uh, jangan lupa komentar juga oke okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh